Sebelum mulai, jangan lupa like subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik yang lainnya. 7 tips untuk membuat pasangan jatuh cinta lagi denganmu. Apakah pasanganmu tidak ingat hal-hal yang membuatnya tertarik kepadamu? Apakah dia berubah setelah berhasil menjalin hubungan denganmu selama beberapa bulan? Maka inilah saatnya kamu berpikir kembali dan bertindak cepat untuk mendapatkan cintanya. Yang pertama, lakukan gerakan romantis. Ini tidak hanya diperuntukkan bagi para pria, wanita juga dapat memberikan bunga atau coklat kepada pasangannya untuk mengejutkan mereka. Atau kirim hadiah yang dia sukai ke tempat kerjanya. Yang kedua, siapkan hari hanya untuk bersamanya. Di hari libur atau jika tidak sedang bekerja, cobalah buat rencana kegiatan bersama pasanganmu, seperti menonton film atau masak makanan favoritnya dan melakukan hal-hal yang disukainya. Yang ketiga, Terima dia apa adanya. Pria cenderung tidak suka jika orang yang dia cintai mencoba mengubahnya. Terima saja dia apa adanya dan dia pasti akan menyadarinya dan akan lebih mencintaimu. Yang keempat, tunjukkan padanya bahwa kamu masih mencintainya. Penting untuk memberitahu pasanganmu bahwa kamu masih sangat mencintainya. Yang kelima, jangan posesif. Wanita seringkali posesif dan mengontrol dengan pacarnya. Jika kamu adalah tipe orang yang tidak akan pernah mengizinkan pasanganmu untuk keluar malam bersama teman-temannya, pastikan untuk mulai mengubah hal itu sekarang. Memberi pasanganmu kebebasan sangat penting. Ini menunjukkan kepadanya bahwa kamu cukup mempercayainya untuk tidak berbuat curang di belakangmu dan juga bahwa kamu menghargainya lebih dari apapun. Yang keenam, tunjukkan perhatianmu padanya di depan teman-temanmu. Menghujani dia dengan perhatian di depan teman-temanmu sendiri akan membuatnya merasa spesial dan penting. Jika sudah seperti itu, dia pasti akan jatuh cinta lagi padamu. Yang ketujuh, hormati waktunya, pahami hal yang dia suka dan tidak suka. Jangan biarkan pacar menunggu terlalu lama saat kamu menghabiskan waktu merias dan menata rambut. Ini menunjukkan bahwa kamu tidak menghargai waktunya bahwa kamu menghargai setiap waktu yang kalian habiskan berdua dan tidak akan membuangnya untuk sesuatu yang sia-sia. Itulah 7 tips untuk membuat pasangan jatuh cinta lagi denganmu, mungkin beberapa penjelasan sedikit kepada Anda, sekian dan terima kasih.